Eh, pertama mengapresiasi nah, tadi ya. sairnya kang Agus ya yang terakhir memang kental pernah ada sufistik itu ya Menarik nah, tadi ya. itu izinkan ya. gusti aku untuk apa nah, nakal ya, ya. nakalnya nah, nah, banyak gitu nah, nah, ya nah. nah. mau nakal itu minta izin ini orang sufi ini luar biasa mau nakal itu minta izin dulu terus yang terakhir kalimat terakhir tadi menarik juga itu ya. terlambat nah, paham apa tadi paham apa nah, tentang Tahu diri, ya, terlambat memang. Banyak orang yang terlambat paham tentang tahu diri. Tidak tahu dirilah, orang baik dimusuhi, ya. kawan dijadikan lawan, lawan dijadikan sahabat. Itulah. Ya, karena kekotoran hati, ya. Ya, mudah-mudahan kita ya, bukan yang terlambat paham. Tahu diri, ya. Insya Allah, uh, saya menarik, menarik tadi, ya. rupanya siapa Kang Zidni semangat tadi ya menyampaikan ya, materi-materinya dan sangat menarik dan membuka wawasan saya seneng nih kalau di Cirebon ada orang seperti beliau ya banyak seperti beliau kasar-kasarullah ya udah aman deh Cirebon aman enggak ada orang berantem enggak ada Kiai berantem sama Kiai Kiai sama habaib sama enggak ada ya karena memang membuka satu membuka wawasan dan yang kedua tidak mengklaim tidak dirinya paling benar. Nah, ini bagus. Nah, ini ini, ini udah ada sufi ini udah, sufi. Mudah-mudahan nanti mesti goma ya. Amin. Mudah-mudahan nanti mesti goma. Kalau sudah datang ke sini 10 kali sudah pasti diterima. Ini baru satu kan? 9 kali lagi. Oke, okay. okay. tentang tadi menarik ya, tentang ya, doroba Itu saat saya, antum punya pandangan yang, pandang yang pandang progresif pandang ya Sedikit kiai yang ya, seperti beliau ya, yang ya progresif pandangannya ya, ya. ya. Saya sudah saya melakukan itu, itu Kang Zidni Dan ya, setuju itu, saya nggak tidak melakukan penelitian ini. saja Saya, saya menolak saya keras malah itu. Itu. Pemukulan pemukulan itu, pemukulan Dalam bentuk itu. apapun Dan saya tidak meyakini itu bagian dari ajaran Islam, pemukulan Kenapa? Saya punya dasar karena bagi saya Tuhan itu Habib, salah satu nama Tuhan itu Habib, Al Habib, ya Habib, Bamanlah lah, Habibalah, wahai kekasih, Sang Maha Cinta bagi orang yang tidak punya cinta. Bagaimana Tuhan yang kita sebut Al Habib, Maha Cinta, Ar-Rahman, Ar-Rahim, lalu mengizinkan pemukulan sekecil apapun? Nah, berarti harus ditafsir ulang kalau dengan asumsi bahwa hadis itu benar kan begitu? Ya, ya, harus ditafsirkan pemukulan gak ada Islam itu tidak mengenal pemukulan ya. dan itu kalau mengubah anak-anak itu mengubah dengan terpaksa dan anak-anak nanti ketika nggak ada orang tuanya saya yakin tidak akan sholat tapi bangunlah kesadaran saya senang ketika saya dibangun ke subuh oleh anak saya oh, berarti berhasil nah, itu Nah, tapi, kayak sekali dua kali masih tetap dia lewat. Saya bilang, tetap diingatkan. Jadi, buat ribut, kita ingatkan, bukan dipukul. Kalau dipukul, nanti anak itu memorinya apa? Dia merekam. Oh, sholat itu adalah dipukul. Baru saya sholat, jadi nanti ingatnya itu dipukul dulu. Itu direkam oleh anak, sehingga nanti ibadah itu dilakukan dengan tidak senang. Tapi, bayangkan anak Anda dengan senang, bangunnya Anda, Bapak sholat. Ayah, sholat, ibu sholat, Wah, ini stop Ayah sudah. Stop, itu berhasil, berhasil baru pendidikan. Ya, karena apa? Dilakukan dengan cinta. Memang dengan cinta ini tidak mudah, tapi kalau kita telaten, itu hasilnya akan luar biasa. Saya setujukan sini, teruskan dan saya dukung ya, antum 100%. Kalau ada debat antum mana akan maju untuk mendukung antum. Uh, yang kedua, poin yang kedua Pertanyaannya begini, apakah tasawuf itu memang efektif enggak tasawuf untuk mengatasi masalah rumah tangga? Ya. Saya berani katakan bahwa hanya orang sufi yang bisa deal dengan perempuan. Karena enggak gampang loh mengatasi perempuan ini. Enggak gampang. Dan jangan salah, dan jangan salah, enggak mesti orang baik dapat pasangan yang baik. Itu enggak mesti. Gak mesti begitu, gak, gak mesti hitungannya matematis begitu. Tetapi ketika orang sufi, karena dia sudah berdamai dengan dirinya, dia udah gak ada masalah sama orang lain. Biasanya orang yang ruwet sama orang lain itu, dia belum berdamai dengan dirinya. Dia masih penyakitan. Iya kan? Begitu ada orang sakit, ya dia tambah. Tambah jadi sakitnya Tapi kalau dia sendiri sudah sembuh Lihat tinggal oh ini maklumat, dimaklumi Jadi terjadi pemakluman, pemakluman, kesabaran Jadi menurut hemat saya Tasawuf merupakan Cara efektif untuk Mengatasi masalah dan problem rumah tangga Pendidikan anak itu Sangat efektif sekali Kenapa efektif salah satu contohnya? Karena dalam ajaran tasawuf Selalu orang diperintahkan untuk mujahadah ya Dia melawan hawa nafsunya Dan sabar enggak boleh marah itu kan terus iya kan dan itu ketika dilakukan benar-benar ya, ya dia tidak akan gampang, gampang ribut sama orang itu. lain dia akan memahami misalnya perempuan lo perempuan memang sukanya kalau belanja macam-macam memang itu dunia perempuan Anda enggak usah masuk kalau enggak tahu dikit-dikit perintah dikit-dikit maksa mari-mari biarkan ya, perempuan lagi asik nonton sinetron dunianya dia Jangan memang dimatiin televisi ya. Kalau yang syariat matiin tuh TV-nya. Eh bu, matiin. Paksa, ajak sholat dulu lagi asik. Tapi kalau tasawuf ini dunia perempuan. Kalau perempuan lagi belanja memang asik. Belanja lama. Iya kan? Makanya kalau ngantar perempuan ke mal apa, jangan ditungguin. Lepas, ya bu, nanti saya jemput jam sekian. Nah gitu. Kalau sampai ikut, ya keliru sampean. Marah-marah pasti ya. Duh, lamanya mah ngapain aja sih kan begitu berarti anda nggak paham anda belum paham ya kan kasih duit kasih duit belajar sepuasnya kalau kasih ATM ya kasih ATM yang kira-kira uangnya tinggal dikit baru minta jemput nanti kan begitu ya Kemudian, kemudian kalau kaya, syariat itu bicara hak-hak, hak ini, hak, hak, hak ini. ini, itu hak saya, hak saya, saya. saya. Sufi gak bicara hak, ambilin hakku, PN hakku, ambil semua, buat kamu bu, ini, dompet kosong ini buat ibu. dompet <laughs> kosong, <laughs> <laughs> ya istilahnya, <laughs> ya kan. Semua buat ibu, gak apa-apa, yang penting ibu senang. kayak gitu, itu Sufi, kalau perempuan-perempuannya Sufi, namanya Perempuan, perempuan, nanti ada disebutkan ada sifat-sifat perempuan, nanti sesen berikutnya akan saya sebutkan. Salah satu sifat perempuannya disebut musim semi, perempuan di, orang Arab menyebut ada di empat kriteria perempuan, ya. Robi murobak namanya, ini yang perempuan luar biasa. Setiap suaminya datang, dia menjemput suaminya di depan pintu. Hampir gak ada yang seperti ini, ada syariat seperti itu, gak ada aturan seperti itu. Nah ini ya, dia menjemput Suaminya depan pintu. Mau suaminya bawa duit gak? Bawa duit. ahlan lalu selamat datang suamiku. Mau makan apa? Jus terong? Iya, tanya terong gitu. Mau makan apa? Silakan ya kan? Silakan, gak bicara. Bapak bawa duit gak? Gimana kerjanya? Tanya kerjaan mau istirahat? Silakan, mau apa bapak? Jadi menenangkan, tenang. Jadi rumah itu adalah sakan. Dalam bahasa Arab rumah disebut sakan. Sakan itu adalah tempat yang tenang. Jadi enggak ada teriakan, damai Jadi betah suami di rumah. Lah sekarang bertanya berapa banyak suami yang betah di rumah? Kenapa nggak betah di rumah ya? Karena di rumah tidak nyaman. Kenapa anak anak kita nggak nggak betah? Jangan dimarahi anak, anak tadi ya, kan? karena dia nggak nyaman. Kalau anak itu nyaman di rumah, dia kan akan keluyuran. Jadi jangan salahin iya. anak-anak kok gampang keluyuran ya kan dia, dia nggak betah di rumah. Ah, di sinilah pentingnya orang sufi, orang sufi ketika, ketika dia iya, apa namanya iya, selalu iya, apa, iya, apa namanya iya, apa ya berdialog, iya, berdialog iya, dan tidak iya, menggurui, iya, tidak menganggap iya, dirinya paling baik. baik, baik. Terakhir, baik, baik. terakhir sebagai baik, ini baik, untuk memancing diskusi kita ya, ya. saya simpulkan adalah jangan coba-coba terutama yang berencana poligami ya. apa? Ya, kalau belum jadi sufi Anda akan masuk dalam masalah baru Susah Orang sufi sudah banting. Ya kan. Jadi poligami ini gak gampang Inti ngerawat satu perempuan aja gak bisa Gak tahu, gak paham Bagaimana dia mau nambah, nambah masalah Dengan alasan ini sunnah Sunnah, sunnah ada aturannya Anda harus pahami perempuan Memahami perempuan itu tidak mudah Ada satu buku 500 halaman Lebih ditulis tentang hakikat perempuan dan kita rata-rata nggak -rata paham tentang perempuan, buru-buru memahami perempuan. Kita diserahkan tadi. Kita memahami diri kita sendiri nggak paham kok. Ya. misalnya gini, pertengkaran terjadi laki-laki nyari kos kaki, mana mau, mau kok ribut, ya dan marah-marah istrinya hanya gara-gara apa? Nyari kos kaki dia buru-buru, dia nggak paham. Memang laki-laki secara ini ini penelitian laki-laki itu pandangan dekatnya lemah. Kalau perempuan suruh nyari paling cepat, terutama duit. Dapat sekali ya kan? Nah perempuan pandangan dekatnya itu apa? Kuat Sebaliknya pandangan jauhnya dia lemah Ngukur-ngukur nggak -ngukur bisa perempuan naruh kulkas Kadang-kadang nah, salah itu perempuan nggak bisa ngukur-ngukur nggak -ngukur. bisa perkiraan kalau perempuan Lainnya ada kekhasan masing-masing Ini segera contoh ya Kadang-kadang terjadi pertengkaran Karena tidak memahami karakter masing-masing Kelebihan dan kekurangan masing-masing Nah sekali lagi Sufi adalah orang yang sudah berdamai dengan dirinya dan dia selalu menawarkan cinta Selalu menawarkan perhatian Bahkan di saat haknya diambil, gak masalah Kalau itu dianggap itu adalah jalan terbaik Untuk mendekatkan diri kepada Allah Dia akan lakukan itu Itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kepada guru kami Pertama yaitu Kang Doktor Muhammad al -Kaf. Yang kemarin baru saja menyelesaikan disertasinya, Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua Yang kedua kepada Kang Zidni yang baru saja kami kenal sekarang ini Mudah-mudahan bisa kenal lanjut. Yang pertama saya ingin uh, bertanya kepada Kang Zidni ini, ya. Bagaimana cara kita uh, membangun komunikasi yang baik Antara anak dengan seorang ayah karena dunia anak dengan dunia ayah itu seorang anak, dunia anak dengan dunia ayah bapak itu jauh berbeda. Apalagi sekarang itu kemajuan budaya, komunikasi yang sangat sulit sekali bagi orang tua untuk mengejar apa namanya anak itu. Saya kira anak itu lebih pandai daripada kita orang tua. Jadi bagaimana cara kita membangun anak? Membangun komunikasi yang lebih baik Agar jangan terjadi uh, Apa namanya Jurang pemisah yang sangat tajam Antara seorang anak dengan seorang ayah Sebelum kita ketahui bahwa Anak adalah merupakan Estafet komando kepemimpinan masa depan Supaya kita tidak terjebak Anak itu kepada dunia Yang berangan-angan Tapi dunia nyata Dengan buatan yang positif jadi cara bagaimana kadang-kadang kita tidak tidak bisa apa namanya mengikuti anak anak itu lebih pandai anak apalagi sekarang main game saya nggak ngerti sama sekali itu kalau tidak mengikuti sekian saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih batuk suun kepada penanya pertama eh Membangun komunikasi dengan anak itu penting banget. Tetapi diawali dengan komunikasi orang tua ada, antara bapak dan ibunya. Kalau bapak dan ibunya tidak ada komunikasi, maka jangan harap anak itu punya komunikasi yang baik. Karena terkadang sama bapaknya dimarahin sama ibunya, udah nggak apa-apa. Karena apa? Karena gak ada, gak ada komunikasi antara bapak dan ibunya. Sehingga pendidikannya berbeda satu sama lain. Dan itu jadi kacau, anak jadi bingung. Kata bapak ah, boleh, boleh, kata ibu, ibu gak boleh. Maka, Maka itu, itu benahi dulu komunikasi antara bapak dengan istrinya. Buatlah kesepakatan-kesepakatan. Saya, saya contohkan ini pengalaman saya pribadi. Saya gak berani contohkan pengalaman orang. Pengalaman pribadi. Saya dengan istri saya itu usianya beda 10 tahun bapak ibu. 10 tahun itu waktu yang apa, jenjang yang sangat lama, sangat jauh. Ketika saya sudah senengnya ngopi, istri saya masih senangnya jalan-jalan. Ketika saya sudah senangnya baca berita politik, istri saya senangnya lihat drama Korea, misalnya gitu. Itu kan berbeda satu sama lain. Maka itu ini pengalaman, tapi uh, ini terjadi di malam pertama. Malam pertama kan biasanya asik ya, uh, langsung hajar gitu kan, aja kedinginan setan yang saya lakukan di malam pertama adalah ngobrol. Ngobrol dulu. Ngobrol dulu. ya ngobrol sambil sambil dibeluk, gitu lah. Dan saya bilang, e, D, gitu kan. Ini kamu sudah bukan orang lain lagi. Saya sudah suami, kamu istri. Saya punya hak dan kewajiban, kamu punya hak dan kewajiban, dan lain sebagainya. Bla bla bla bla bla bla. Ngobrol, tapi bukan ceramah ya. Kemudian usia kita jauh. Sedangkan faktor yang paling utama dalam sebuah lembaga adalah komunikasi saya sudah di, di dunia yang ini sedangkan kamu masih di dunia yang ini kita bikin kesepakatan saya yakin kamu mampu bagaimana kalau kamu naik lima tahun dan saya turun lima tahun itu saya bangun di malam pertama kamu naik lima tahun, saya turun lima tahun artinya kamu jangan terlalu anak-anak, saya jangan terlalu tua penampilan juga diatur saya keluar pakai jeans, pakai nggak pakai peci apa gitu padang rintik sih loh ini keluarga pakai peci ya biarin saya istri saya tapi saya nggak jawab ya, dia lebati aja ya, orang saya tujuannya menyenangkan istri saya membuat apa konsisten dengan kesepakatan kita lalu nanti efeknya ke anak gitu kan ketika melihat orang tuanya harmonis komunikasinya jalan anak akan ikut dengan sendirinya dia akan tahu oh begini caranya berkomunikasi dengan minimal dengan lawan jenis kan bapak sama ibu kemudian komunikasi dengan keluarga yang berbeda, orang yang berbeda Si anak itu akan otomatis mendapatkan pelajaran Karena memang hal Perilaku itu lebih efektif daripada ucapan Kalau ucapan kita nasihat ke anak sementara kita tidak melakukan Maka akan percuma Karena yang diingat sama anak itu bukan kata-kata orang tuanya Tapi perilaku orang tuanya Itu yang pertama yang paling penting adalah Bangun komunikasi dulu antar kedua orang tuanya, jangan jangan, jangan, jangan berharap ketika udah orang tuanya berantem terus, anak terus, akan terus, jadi orang baik, baik gitu kan? Iya. Kamu tuh jadi iya, anak baik iya, ya, punya harus memaafkan iya. sama iya. orang tiba-tiba piring, piring lepar doang gitu kan? Bapaknya kata-kata keluar, macam-macam, nggak bakal ketemu, si anak nggak bakal iya. masuk iya. tuh kata-katanya. Dia akan iya, merekam iya, visual, iya. gambar orang tuanya berantem. Tapi kalau Sufi beda ya, kalau istrinya cerewet jadi sabar gitu ya? Karena ada cerita si Abdurrahman Bajalhaban. Si Abdurrahman Bajalhaban itu kholwat, kemudian di kholwat itu ada syaratnya. Nanti ada piket untuk cari makanan. Nah, tiba giliran si Abdurrahman Bajalhaban ini cari makanan. Ternyata makanannya banyak sekali berlimpah. Dan itu anehnya, yang lain itu susah-susah untuk mencari makanan, sedangkan si Abdurrahman ini sangat mudah. Ketika ditanya, dan masyarakat pada tahu sudah menyebar dari mulut ke mulut Ada orang luar biasa minta berdoa kepada Allah maka dan datang Ditanya, apa rahasianya? Rahasianya saya sabar menghadapi istri yang cerewet Dari situ, ternyata Syabdur Rahman juga kaget bahwa rasa sabarnya menghadapi istri saya itu jadi wali Bangga Bapak bapak barangkali pengen jadi wali Bangga lurur habisin cerewet sekalian Ya, ya, pokoknya habiskan, habiskan uang dan lain sebagainya lah gitu. Istri saya juga pinter cari duit, pinter. Orang saya taruh di celana ketahuan, taruh di kasur ketahuan, pinter banget cari duit. Dan kalau saya di mall, justru saya gandeng istri saya, supaya enggak belanja kemana-mana gitu. Bukan romantis ya, dikira orang romantis, digandeng gitu. Ya maksudnya supaya jangan melihat diskon diskonan gitu. Ada diskon di sana saya belokin gitu kan. Jadi itu, itu yang utama yang sih uh, untuk, untuk penanya, penanya tadi, komunikasi pilihan. dulu dari orang tuanya. Nanti berkembang ke komunikasi anak, anak dimana anak, anak, anak senang cerita anak, ya kita ceritain anak gitu. Anak senang untuk uh, curhat, curhat tentang, tentang film upin-ipin upin, upin, ya kita dengerin aja. Kemudian kita kita usahakan untuk nyambung, untuk nyambung sedikit lah. Sama, sama seperti saya, saya tadi, tadi, turun lima tahun, istri saya lihat lima ya, tahun, ya, tahun jadi saya tetap aja kalau lagi istri saya lihat drama Korea ya saya, eh film apa sih itu gitu. Oh ini oh, film ini, ini, ini, ini udah, ya, saya sih nggak paham, cuma dengerin aja, aja. Tapi kadang-kadang saya lagi nonton apabila berita politik, politik, istri saya nanya apabila Kalau apabila ketua partai Nasdem itu siapa ya? Itu Pak Surya Paloh. Oh, oh iya gitu. dia, Saya tahu dia tuh pura-pura aja apabila Nyoba nyambung di dunia saya aja, gitu ya, ya, ya. Tapi saya juga nggak jawab dengan jawaban yang berat gitu kan Dan istri saya juga nggak jawab dengan jawaban yang terlalu mudah gitu Dari situ ketemu, usia kita sepantar akhirnya tapi banyak yang bilang curang, kamunya yang lebih muda. katanya Kan turun lima tahun jadi tambah muda. Tapi nggak apa-apa, demi menyenangkan istri, kerukunan rumah tangga itu kan salah satu yang utama, gitu. demi pendidikan anak juga. Terima kasih, itu saja. Halo. Halo. Halo, saya ingin menanyakan tentang tasawuf kepada keluarga, Tadi seperti yang diuraikan Kang Jit. kaitannya dengan keluarga, ya. Keluarga. Nah ini ada sebuah pertanyaan dari saya bahwa Bakti kita sebagai anak kepada orang tua yang sudah meninggal Selain mendoakan itu apa? Apakah mengikuti ajaran-ajaran apa pendidikannya atau saran-sarannya? Ya ini berkaitan dengan saya pribadi Karena selama hidup saya suka banget dimarahin sama bapak saya S sampai <laughs> saya mengatakan bahwa ini Mawin. salah Bapak ini, <laughs> saya malah mikir, ah, saya anaknya bukan sih Sa Karena selama ini saya merasa benar atau kadang yang benar pun disalahkan apalagi yang salah Tapi setelah Bapak saya meninggal kok saya merasa ada kangen dengan marahnya beliau gitu <tuk> Mungkin karena lama kali gak dimarah-marahin Padahal emang belum lama juga sih bapak meninggal Nah ini sebagai bakti anak selain mendoakan kepada orang tua yang sudah meninggal itu Apa aja kan? Mohon penjelasannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi ada yang kelewat tuh menerangkan tentang suami dan istri tadi eh, Di antara kesepakatan lagi gini Untuk berikan anak ya aplikasinya Saya bilang ke istri saya kalau nanti marah, marahin anak, jangan bareng. Kalau saya marahin anak, nanti kamu yang ngebelain ya. Saya bilang ngebelain anak. Tapi kalau kamu yang marah, saya akan ngebelain. Cuma ngebelainnya jangan di depan yang marahnya. Cara ngebelainya gini bukan, saya marah terus. ah biarin aja bapak marah itu, itu. gak usah, gak begitu belain maksudnya. Jadi ngadem-ngademin maksud saya. Jadi saya marah nih. Kamu enggak belajar, kenapa sih gitu kan? Udah, marahnya juga segitu aja sih gitu. Terus nanti saya keluar, nanti istri saya yang ngerangkul Tuh makanya belajar yang bener gitu. Tapi halus caranya Nanti kalau gak belajar Bapak marah loh nanti Begitu juga sebaliknya Ketika misalnya anak saya dimarahin ibunya Misalnya bukan dimarahin sih ngaji Qur'an kan Kalau ngaji Qur'an kadang-kadang salah lagi, salah gitu Anak rasanya udah dimarahin gitu Terus pas eh, nanti ibunya udah pergi baru saya Uh, makanya belajar Quran di ders dulu sebelum ngaji biar nggak dimarahin ibu Jadi bisa, saya tuh nggak ngikut marahin Gimana sih kamu ngaji sama ibu gak bener gitu Nanti anak itu akan kehilangan orang yang dia pegang Kehilangan gandulan Dia akan lari di rumah itu dan cari orang yang bisa menaungi dia Kalau orangnya tepat syukur Tapi kalau orangnya salah Dia pasti cari orang tempat dia curhat Tempat dia berpijak Tempat di mana dia nggak dimarahin Maka itu saya itu enggak pernah marah bareng. Marahnya pasti gantian. Kasihan tapi gua warihin terus dong ya. Maksudnya gini, dinasihatinya gantian gitu. Kita Saya nasihatin, istri saya diam. Nanti baru di belakang memperkuat gitu, dengan cara yang lebih lembut. Sebaliknya seperti itu. Jadi anak enggak pernah kehilangan sosok uh, orang tua. Uh, ke kepertanyaan Mas Harso nih. Ini saya pang, pangling benar. Pak setelah jadi sufi begini ternyata penampilannya. Tadi itu bukan bukan pertanyaan, itu lebih tepatnya curhat ya. Curhat ya tentang masa kecilnya Mas Warso. Tapi saya yakin masa kecilnya ya imut-imut lah saya yakin. Lucu imut-imut gitu. Enggak ya. enggak bandel maksudnya. Dimarahinya bukan karena bandel. Berbakti kepada orang tua semenjak orang tua hidup sampai orang tua meninggal memang wajib. Bukan hanya mendoakan. Kebanyakan, kebanyakan memang kebanyakan mendoakan itu ya, ya. Tapi ada hal-hal penting lainnya Misalnya ya, ya, ya. Pertama kali bersiarah kubur ke kuburan orang tua Bukan hanya mendoakan Sebelum mendoakan adalah yang, yang dilakukan Minta maaf dulu Minta maaf dulu Ya cara ngomong baik ngobrol kayak ya, ya, ya. Anak dengan bapak Tendang, maesane, lu. <laughs> <laughs> <laughs> Ditendang ya turu baik Supaya paham <laughs> Supaya paham Caranya komunikasi biasa seperti kita ke orang tua Sampaikan bahwa kita itu menyesal, kita itu sayang Kita itu uh, banyak khilaf yang belum tersampaikan uh, permohonan maafnya Setiap ziarah pertama itu minta maaf dulu Baru setelah minta maaf, mendoakan Kebanyakan dilupakan nih minta maafnya Langsung doain, doain, doain, doain. Tapi minta maaf itu yang pertama kali harusnya dilakukan Setelah salam ya, Assalamualaikum terus Ngobrol, bahasa basi terus minta uh, maaf Insya Allah, Allah uh, jenazahnya jenazah jenazah jenazah mendengar ya. Insya Allah. Kemudian, Kemudian hal, hal, hal, lain, hal lain Buatlah uh, berlaku baiklah sehingga orang tuanya bangga ketika masih, masih hidup. hidup Jadi misalnya orang tua sudah meninggal ya, Kalau masih hidup, kalau, masih hidup, kalau hidup, kita nonton film, malam. marah nggak nih di, di bioskop? Kalau marah, ketika meninggal juga jangan lakukan Jangan lakukan hal-hal yang tidak disukai oleh orang tua itu. Kemudian eh uh, lakukan wiridannya orang tua. Wiridan itu bukan berarti subhanallah subhanallah itu aja enggak. Apa rutinannya orang tua? Orang tua itu rutinannya misalnya setiap hari Jumat bagi-bagi sedekah ke tetangga. Lakukan satu saja rutin dan orang tua. Orang tua biasanya apa ya? Mas Warso biasanya orang tuanya apa? Lakukan ngajak orang lain ngopi, lakukan. Satu amalan rutin orang tua sebagaimana khalifah Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar yang ketika wafat Rasulullah beliau tanya kepada putrinya Siti Aisyah yang jadi istri Nabi Wahai Aisyah saya sudah melakukan semua yang dilakukan Nabi barangkali ada yang belum dilakukan terus ada itu orang Yahudi disuapin tiap hari walaupun orang Yahudi itu marah-marah mencela Nabi tetap Dikasih makan gitu kan Akhirnya dilakukan oleh Abu Bakar Itu bukti bahwa Abu Bakar Ingin melestarikan atau meneruskan Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad gitu. Jadi rutinitas orang tua Apa? Misalnya orang tua kalau di pesantren Biasanya senangnya ngaji tafsir Jalalain Misalnya gitu Maka kalau kita hanya mampu Rutinan itu dilanjutkan Orang tua seneng eh, Misalnya Nyiram tanaman Ya lakukan Sesederhana itu, itu juga itu gak apa-apa gitu. Apalagi bapak. yang bapak. sifatnya keagamaan misalnya Itu lebih baik Kemudian um, uh, ya. Tadi apa, saya lupa satu lagi Oh iya, oh, iya. sodakoh Saya Bisa bilang ke ibu gini saya gini. Ibu, saya bilang itu Karena gini, gini Ibu saya Bisa itu Kadang-kadang kalau sodakoh Menyertakan suaminya, bapak saya udah meninggal Jadi Sodakoh itu diniatkan untuk bapak saya Saya bilang ke ibu saya bu. Ibu sodako niatkan saja untuk orang tua ibu Untuk bapak dan ibunya ibu Jangan diniatkan untuk suaminya ibu Apa sebabnya? Nanti yang meniatkan sodako untuk abah dan ibu itu saya Sebagai anaknya Jadi sejak ya sudah beberapa lama yang lalu gitu Kalau Saya kalau sodako niatnya bukan untuk saya Sodako dari ayah saya Diniatkan untuk ayah saya Sodako diniatkan untuk, saya. Sodako diniatkan untuk ibu saya jadi sampai sekarang, katakan lagi di bahasa kasarnya, saya tidak pernah punya pahala sodako. Kasarnya gitu ya. Karena pahala sodako saya, saya diatkan untuk orang tua saya. Itu juga salah satu berbakti kepada kedua orang tua. Uh, mertua saya, Kyai juga tidak pernah sodako atas nama pribadi. Selalu bagi-bagi, misalnya ketika sodako, bilang ke yang ngebaginya itu, bilang, sodakonya bapak sama ibu ya, gitu. Dan diucapkan harus sama orang yang ininya Sampai yang bagi-baginya Bilang ya sodakohnya bapak sama ibu Disampaikan ini, ini sodakoh dari bapaknya Kiyadip Dari ibu Kiyadip Dan kasarnya lagi juga dengan kalimat yang sama Kiyadip tidak pernah punya pahala sodakoh Karena semuanya diniakan untuk orang tua Nah kita sebagai anak Sodakoh kan segala sesuatu yang kita punya Yang kita mampu, yang kita inginkan Kemudian, Kemudian niatkan niat itu untuk ke pahalanya ke untuk ke kedua orang tua kita Terus pahala kita nyaman? Ya anak kita semoga ke meniru ke itu gitu Kan, kan perilaku itu nanti ditiru sama ke anak ke Nanti ke anak ke kita justru ke mensodakon ke untuk orang tuanya Nilai sodakonya dapat Insya Allah dikasihlah nilai sodakonya sama Allah Nilai berbaktinya juga dapat Artinya itu beberapa diantaranya Seperti itu Terima kasih Terima kasih Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin yang ada di sini, Rohimah Seandainya saya salah minta ya, maaf, lah, karena di pikiran saya tuh ada begini: HP bilang kalau ada itu, Pak Kejais ini bilang kalau punya istri yang rewel. Katanya wali, bahkan istri ya rewel ya bawel. Ia ya doer, ia ya mrezel, ia ya kelaer, ia ya ketewel libang perkara Otak sengendi <tuk> sengen di Kok diket? Apa? Oh dulu Wah Sengendi dah kok Dah diwali Misale Marani mene Di promisi Karena <tuk> dia lagi meneng Mana terus? Sampai esok ajak mari, Kan sampai ini. mene Padahal kita bahkan ngekakan ke akan Rabi Kulon nonam, tapi kuan bahkan akan kita kaya ayam buruk. Kan masuk sesek susuk, beru lurut duitku lagi. Ya, beru duit, kenapa beli waktu? Aduh, ada. Jadi sengen di kok uang dua rabi rewel, jadi wali. Tauroka, taurika ini senggi. Coba kita pengen tako nih. Nih, Habib, kalau pakai ya di sini, lah bingung masalah ini, jadi tolong jadilah ya, diterangkan terangkan seng di dalamnya, cara ya, uang dari wali ngurung kok ketemu karo nabi hidir, terutama ini, tapi dari wali, ada cara yang saya tanyakan cuma begitu. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.